Bersama-sama dengan Kuria Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Pasca kepada para ibu dan bapak beserta seluruh keluarga, kepada para suster, bruder, frater, dan rekan-rekan imam beserta seluruh komunitas. Kristus yang bangkit ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya mengatakan, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus Aku, sekarang Aku mengutus kamu. Merayakan Paskah berarti menerima tanggung jawab perutusan untuk membawa damai sejahtera kepada siapapun yang kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita. Kita, umat Keuskupan Agung Jakarta. Ingin mewujudkan damai sejahtera itu melalui semboyan yang sudah kita rumuskan bersama-sama, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Moga-moga semangat paskah terus mendorong kita untuk tidak hanya menghafalkan semboyan itu, tetapi mencari jalan-jalan kreatif untuk melaksanakannya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati kita semua.